Pernah ada rasa cinta Antara kita kini tinggal kenangan Ingin ku lupakan semua tentang dirimu Namun tak lagi kan seperti dirimu Intangku, jauh kau pergi meninggalkan diriku di sini aku merindukan dirimu. Kini ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi. Kan seperti dirimu, oh kekasih Pernah ada rasa cinta Antara kita Kini tinggal kenangan Ingin ku lupakan tentang dirimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh bintangku? Jauh kau pergi, meninggalkan diriku di sini. Aku merindukan dirimu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 sini aku merindukan dirimu Kini ku coba mencari penggantimu Namun tak lagi kan seperti dirimu Oh kekasih